Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu malam, ada seorang wanita yang sedang menunggu di bandara. Masih ada beberapa jam sebelum jadwal terbangnya tiba. Untuk menggunakan waktunya, Wanita tersebut kemudian membeli buku dan sengkantong kue di toko bandara. Tak lama kemudian ia menemukan tempat untuk duduk. Sambil duduk wanita tersebut membaca buku yang baru saja dibelinya. Dalam keasyikannya tersebut ia melihat lelaki di sebelahnya dengan begitu berani mengambil satu atau dua dari kue yang berada di antara mereka Wanita tersebut mencoba mengabaikan agar tidak terjadi keributan Ia terus membaca Sambil mengunyah kue Dan sesekali melihat jam Sementara Si pencuri kue yang kurang ajar itu Menghabiskan persediaannya Ia semakin kesal Sementara menit-menit berlalu Wanita itu sempat berpikir Jika aku bukan orang baik Sudah kutonjok lelaki itu setiap ia mengambil satu kue Si lelaki pun juga Si lelaki juga mengambil satu Ketika hanya satu kue tersisa Wanita tersebut bertanya di dalam hatinya Apa yang akan dilakukan lelaki itu? Dengan senyum, tawa di wajahnya dan tawa guguk. Si lelaki, Si lelaki mengambil kue terakhir dan membaginya dua Si lelaki menawarkan separuh miliknya sementara ia makan yang separuhnya lagi kemudian si wanita itu merebut kue itu dan berpikir ya ampun orang ini berani sekali ia juga kasar malah ia tidak kelihatan berterima kasih belum pernah rasanya wanita tersebut begitu kesalnya Kemudian ia menghela nafas lega saat penerbangannya diumumkan. Kemudian ia mengumpulkan barang miliknya dan menuju pintu gerbang tanpa menoleh pada si pencuri tak tahu diri itu dan tak tahu berterima kasih itu. Ia naik pesawat dan duduk di kursinya. Lalu ia mencari bukunya lagi yang hampir selesai dibacanya. Saat ia merogoh tasnya, ia menahan nafas dengan kaget. Ternyata di dalam tasnya, di situ ada kantong kuenya yang masih utuh, belum dibuka. Dan itu nyata di depan matanya. Kemudian ia bertanya dalam hatiku, "Milikku ada di sini?" Bukannya tadi kue yang saya makan bersama pencuri itu? Jadi, kue yang ia makan di bandara tadi ternyata bukanlah miliknya wanita itu. Tetapi milik lelaki yang bersedia berbagi Terlambat untuk minta maaf Ia tersandar dengan sedih Ternyata sesungguhnya Dialah orang yang kasar Dan tak tahu berterima kasih Dan parahnya adalah lah sang pencuri kue itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh